Tapi kita tidak berencana sama dengan saya yang kaca. masih KTTP Terima kasih Tiga puluh enam, tiga puluh dua, tidak kita titik ada kembali di sana cepat keras bentuk bos hati-hati kembali di sana ada murid tadi Sejak dua ribu ini masih belum bahwa di sana masih Terima kasih juga, Pak. kita masih belum jangan jangan mengapa apa dari orang kita kita bisa tidak ada? Siapa yang tidak ada? Siapa yang tidak ada? Siapa yang tidak ada? yang ada? Oh, oh. Oh, lepas itu untuk apa lagi masih ada kali ini penting lepas yang Nomor 33 dari perno. Ah, tendi sangat Lakukan sudah kami melakukan server atas di angkat kembali ke set ketiga. Di dia ada. kasih oh, per. Baik, kembali. Di dia ada Oh, aku tak akan melihatnya. dapat mati. Masuk ke kita nomor 1. Tekol kali ini tampak tidak bisa mencepat. Pasti bertahan akan kelihatan. Cepat Ayo ayo ayo Yang kita, yang kita cintai. coba kita cinta. Coba coba coba coba Bingil, binil, binil, coba nah, masing -masing coba masing masing masing masing masing coba Dan coba coba coba pada bio masing-masing. gara-gara bola penyelamatan kan, dianggap yang